gimana sih dong? Halo guys, assalamualaikum semuanya, berjumpa kembali di channel saya Ska official. Oke, jadi video kali ini di sini saya akan membagikan preset Taliq -like Motion lagi guys ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke video berita yang pertama ya. Finance. <tuh> Oke, lanjut ke preset yang kedua, guys. oke lanjut ke presiden yang ketiga oke lanjut ke presiden yang keempat yang keempat guys Oke okay, lanjut ke preset yang kelima ya Oke okay, lanjut ke preset yang ke enam Oke okay, lanjut ke presiden yang ke ya. Oke okay, lanjut ke presiden yang ke -8. Hai kenalin ini dia beban keluarga <laughs> Oke lanjut ke preset yang ke-19 tidak perlu tahu semuanya karena aku pernah menikmatinya Oke okay, lanjut ke presiden yang ke sepuluh guys. Oh Oke okay, lanjut ke presiden yang ke sebelas ya. Oke, okay, lanjut ke presiden yang ke dua belas. Oke, lanjut ke presiden yang ke tiga belas. Oke lanjut ke presiden yang ke-14 ya oh. Oke lanjut ke presiden yang ke-15 Semua cewek lu angkut Kok ngakunya badu <laughs> Mente kadang-kadang gitu. Oke, okay, lanjut ke episode yang ke-16 ya. Oke, okay, lanjut ke episode yang ke-17. Oke okay, lanjut ke presiden yang ke delapan belas Oke okay, lanjut ke presiden yang ke sembilan belas oke lanjut ke presiden ke-20 ya di Karena oh. mati. Jaga, mata, jaga hati Jangan cair lain lagi. Oke guys, mungkin segitu aja presetnya semoga kalian suka jika kalian suka kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian ya oke dan sampai jumpa di video selanjutnya